kita kita bacalah la ilaha illallah saat itulah kedirian ini di bakar kalau dia emang susah bakar aja kalau terbakar makanya ada orang teriak eh kalau cuma ya ilaha illallah. ya kadang dia ngikut-ngikut aja tuh ya ini apa sih rasanya jadi ada orang yang menuhankan rasa, menuhankan rasa, rasa jadi berhala. Emang kalau nggak dapat rasa nggak mau zikir ente. Ya. Kalau nggak ada duk, duk, duk, duk, duk, duk, di kolbunya, ada ser, gitu ya. Nggak ada merinding-merindingnya nggak mau zikir lagi. Allah bilang ya udah ente nggak usah zikir, nggak butuh. la ilaha ilah ana, ya makanya sebelum zikrullah sebelum kenal Allah Sayyidina Musa diperintahkan jangankan serbannya jangankan doktornya jangankan kemursidannya jangankan nama torikotnya, sendalnya harus dicopot fakhla na'alaik bertelanjanglah engkau datang kepada Allah dalam makna yang sesungguhnya buang kita bisa baca kitab, saya udah khatam kita apa? Alfiah, Apa urusannya ente kata khatam Alfiah, mazikir di sini enggak ada urusan. Ya, banyak kok Mursid, enggak hafal Alfiah Bahkan ada imam enggak pernah ketemu Alfiah Imam Syafi'i. Guru kita ngasih alat, ngasih tujuan. Alat ini kalau sudah sampai kita di tujuan, kita nggak perlu dibagai-bagain alat. Bisa nggak Antum jelasin la ilaha illallah dengan Alfiah? Kalau bisa, itu baru teori, baru sisi luhuh la ilaha. Ya, kita kan punya kaedah malam Ya, ya arif yang tidak pernah merasakan La ilaha illallah itu, maka dia tidaklah disebut orang yang arif. Maka, arif ini ada empat tingkatannya: ada arif dengan asma Allah. Inilah kebanyakan salik murid, bahkan murid baru di sini. Kebanyakan, maka mereka menyembah nama, menyembah angka menyembah ritual menyembah khalwatnya maka nanti cek aja kalau ketemu beneran tuh cerita ajengan lagi tuh aneh didokengin, anehnya aneh percaya aja apa kata dia saya ketemu mursyid disono gak usah sebut namanya ya si mursyid nanya masya Allah ya, torikotnya antum apa gitu ya ngeri sekali dia nggak tahu yang ditanya macannya. <tuh> Untung macannya sudah bertoriko. Kalau nggak, oh langsung nyakar itu. Ketika dijawab, nah masya Allah, Torikot saya kodiriah nakshbandiah abah anom suryalaya. Kalau di tempat di luar sana, kalau orang sebut tekien abah anom orang ngomongnya apa ah torikot ente gak ada suluknya yeah. hmm kena dia ya kena prank <laughs> ternyata mur shit, bisa kena prank akhirnya bukan jadi mur lagi jadi bull jadinya <laughs> ini akibat kena bull itu dia kira satu-satu jalan kepada Allah cuma halwat alam mereka, khalwat kan macam-macam ada dua khalwat kata Syekh Baha'uddin, diambil dari kalam Syekh Abdul Khaliq Al Gujudawani diusut-usut reta sanatnya kepada Sayyidina Ballya bin Mulkan Al-Khidir Alam apa kata beliau ada khalwah fil jalwah ada khalwah fil apa artinya berkholwat hatimu ketika tubuhmu dalam keramaian Kolbumu tetap menyebut memandang namanya, meskipun badanmu berkiblat ke dunia. Udah begitu belum? Aneh aja belum. <guluh> Jangan ketipu ya. Ini teman saya. Di prank juga sama mursid saya. Namanya Abuya Sheikh. Hasan Basri. Al-Qadir samani al Syabandi. Kata guru saya ini Aku ini Tidak punya keramat Aku ini ahli kitab Tidak punya keramat Nafsku masih Nafs amarah, belum mutmainah nggak pantas jadi mursid nggak kasab Itu yang datang rame Hari selasa, malam, rabu Saya waktu itu Umur 13 tahun 14 tahun Selasa depan benar sepi yang datang cuma arozi dan abuhu yang lain kita tunggu sampai jam 11 gak ada yang datang sepi itu zawiyah sepi itu surau Kenapa murid-murid ternyata menyembah keramat mencari Karomah ketika gurunya mengatakan saya bukan orang Karomah ada murid cari kasyaf gurunya kebaca semua di hati gurunya saya tidak ahli kasyaf beliau ngomong aku kalau aku kalau Ar-Razi kalau Abah Zezen Abah Anom Abu Hasan Basri itu tidak kasyaf tapi dikasyafkan oleh siapa? Allah Enggak ada kita punya kasyaf, maka kalau ada mursyid mengatakan "saya sohibul kasyaf", itu kasyful izar. <laughs> itu baru sohib. <laughs> Tahu izar gak ente? Eh, mancung santri, mana nih yang gak santri nih? Karena meremen kita nih mantan pemabuk nih, ya. Mabuk sama Allah ya Izar, artinya apa? Sarung, nanti pakai celana si beda. <laughs> ya. Kalau cashful izar mah kita tiap hari, gak bener kita ini ashabul mukasyafat. <tik> Saya baru dapat setelah setahun si murid ini nggak pernah datang lagi. Wafatlah seorang mursid kami memang banyak kasafnya, tersebar kasafnya sampai ke penjuru negeri ketika kami melayat menghantarnya ke pandam kuburan, ke pemakaman kata beliau ini orang yang hadir saat itu saya udah gak mau lagi datang sama Abuya Hasan Basri loh kenapa abang nggak kasap dia terhijab sama kitab kuning ya salah mursyid dinilai oleh murid kira-kira gimana tuh, tinggian murid ya <tuh> hati ente ya. ngomong, wakil talqin yang ono lebih tinggi dari yang ini <tuh> ente aja jadi wakil talqinnya <tuh> ya mursid yang ono lebih tinggi dari mursid yang ini berarti kita minimal setara sama dia ya, emang udah setara belum? ini beberapa kan ada yang ngomong begitu kan ada laporan ya Laporannya lewat malaikat. Ya. Malaikatnya bukan wakil ati, ada malaikat yang lain. gak boleh disebut namanya, ya ada murid. ngomong begitu, kalau zikir disuka bumi enak, kalau disuka onong enak, <tik> ngapain bumi ini subur? Kata Sayyidina Khalil Ibrahim, wahai Muhammad surga itu subur tanahnya tapi belum ada tumbuhannya maka tumbuhkanlah dengan subhanallah alhamdulillah, la ilaha illallah allahu akbar kenapa disuka bumi kampung apa nih namanya ajangan, nakrok, kayak nama alam mana gitu ya kampung nakrok. ini kalau pakai bahasa arab anak ronggi gitu ya tenggelam gorkun Ketika suatu tanah subur, kalau nggak ditumbuhkan pohon, dia tidak ada yang tumbuh, nggak ada kesejukan di situ. Kenapa zikir di tempat ini sejuk? Karena ada yang rajin menanam, ada yang dititipkan lahan, dia tanam terus, ditanam terus, tumbuhlah. Bukan di ladangnya tanah. Tapi di ladang kolbunya murid Makanya murid setiap kali datang Kayak merasa dipupuk Tumbuh lagi Tumbuh lagi Kalau kita punya tanaman Tidak diurus Dia berbuah Tapi isinya angin Kita punya padi Gak pernah dikasih Pupuk Gak pernah kita bersihin Rumput-rumputnya nggak pernah kita airin apa yang terjadi, hmm, apak, hapak, hampa gitu kali ya, cocok logi, cocok ya, cocok alhamdulillah, hampa benar nggak ada isinya, dia berbuah hanya enak dilihat tapi tidak enak ketika diolah sedikit nggak bisa, ketika dijemur Ngambek kabur, coba lihat ketika padi dijemur, maka berpisahlah mana yang bagus, mana yang tidak. Bagus, bukan sebelum dijemur, diapain namanya itu? Ketika kita puter-puter pakai angin, itu loh, di tapian Aani dapat kamus banyak hari ini. Masya Allah, Allah Maha Kaya, bahasa sangat banyak di tapian ya. Itu udah misah, misah, misah.